Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang dia peroleh, melainkan apa yang sangat ia rindukan untuk diraih. Ketika Anda mencapai jantung kehidupan, Anda akan menemukan kecantikan dalam segala hal, bahkan pada mata yang buta akan keindahan. Jika kamu tidak bekerja dengan cinta, tetapi hanya dengan kebencian lebih baik tinggalkan pekerjaanmu hidup tanpa cinta bagaikan sebatang pohon yang kokoh berdiri namun kering tanpa dihiasi buah ataupun bunga jika orang lain menghina anda anda mungkin melupakan penghinaan itu tapi jika anda menghina orang lain anda akan selalu mengingatnya. Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Cinta tak memberikan apapun, kecuali keseluruhan dirinya, utuh penuh. Dia pun tak mengambil apa, apa, kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Setiap orang pasti akan teringat akan cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan. Direlung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepedihan misterinya. Aku berjalan selalu di pantai ini antara pasir dan buih. Air pasang bakal menghapus jejakku, dan angin kencang menyembur hilang buih putih. Namun, lautan dan pantai akan tinggal abadi. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak, dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh.